Okay, Senaga, siap kesempatan waktu ada tiga menit tersisa. Siaga. bersiap yang siap kelas sebelas bersiap-siap final dua puluh peserta sepuluh